Yeah. Hahaha. Raw. I'm Mmm. And now. Waduh, Kanosa kayaknya marah tuh. Rara belum bilang pinjam mainannya sih. Kanosa, kita main yuk. Rara tadi pinjam mainan Kanosa, yang ini boleh kan? Ya. Hmm. Kanusa kenapa ya hari ini? Hmm. Ningsang ngadu apa ke Uma. Hmm. Tapi kok bukan sama Uma gitu. Hmm. Hmm. Kanusa kenapa sih? Apa kamu sama Rara? Gara-gara Rara pinjam mainan Kanusa enggak bilang-bilang ya. Ah. Jangan-jangan Kanusa sebel sama Rara. Ngadu sama Uma. Terus mau ninggalin Rara? Huh? <SILENCIO> <SILENCIO> Alhamdulillah udah beres semua. Hmm. Kanusai eh, ya. jangan tinggalin Rara. Eh, ya Allah Rara, rara, rara nggak mau. Rara, bentar Kanusa pergi. Apasih dulu dong, please. Nggak mau ditinggal. Rak bentar Rara deh. ya kak. Ii. Tadi siang biji mainan nggak bilang-bilang. itu hanya ikut sanlat, Rak uh, Bukan sanlat, nah, pasti benar Kamu sih mau pindah sekolah ke sanlat, kan? Huh? Tuh, lihat aja Semua bajunya mau dibawa, kan? <laughs> Ini baju yang baru selesai Uma Strikara Mau Uma masukin ke lemari Itu ada baju kamu juga, Kok <laughs> Iya, <laughs> kamu tahu gak artinya salat? Mm -mm. Pesantren kilat, <laughs> iya, ra kanusa itu hanya ikut pesantren kilat dari sekolahnya. Enggak huh? lama kok, cuma tiga hari, jadi bukan pindah sekolah. Sayang, oh <laughs> <laughs> kirain kanusa mau, ngkabut dari di rumah. Gara-gara marah sama rara <SISU> <SILENCIA> <SILENCIA> Bisa aja kamu, Ra Lagian banget, kamu sedih Biasanya kalau ketemu ke Nusa, berantem Iya <SILENCIA> <SILENCIA> <SILENCIA> <SILENCIA> Uma, emangnya Uma nggak sedih Kalau ditinggal pergi kamu tiga hari Insya Allah Uma percaya Kak Nusa bisa jaga diri sayang mm -mm. Kita berdoa semoga Allah senantiasa melindungi Kak Nusa, Rara, Uma dan Abah dimanapun kita berada mm. Jadi harus bisa belajar mandiri Amin Insya Allah Uma, Nusa gak akan ngerepotin orang lain Amin <laughs> Nusa, berangkat dulu ya, Uma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Eh, kok berat? Hmm. Astagfirullah. Ra, kamu isi kopernya apa aja? Aduh, boleh nggak ini, ini, sama itu ditinggal aja? Oh, no, no, no, no. no. Ini bantal, supaya kan Nusa tidurnya nyenyak Terus ini selimut favorit Kalau nggak ada ini Nanti kan nangis cari-cari Umah Umah, Umah Aduh Dengar kangen Umah Iya Tapi gimana bawanya?